apa yang kita bayangkan, apa yang kita gambarkan di pikiran kita, itulah yang akan target rasakan. Padahal dia tidak tahu kalau apa yang dia rasakan itu adalah sesuatu yang kita pengaruhi. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Masih Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kita membuat pesan cinta di dalam telepati. Teman-teman di dalam telepati, apa yang kita bayangkan, apa yang kita gambarkan di pikiran kita, itulah yang akan target rasakan. Jika kita ingin membuat seseorang jatuh cinta atau ingin membuat target jatuh cinta pada kita, maka yang harus kita gambarkan di pikiran kita adalah targetlah yang mencintai kita. Bukan kita yang mencintai target, tetapi gambaran rasa cinta target kepada kita. Itu yang kita bayangkan Kenapa sih kita harus membayangkan secara terbalik Kenapa pesan itu secara terbalik Bukan yang kita gambarkan bukan rasa cinta kita kepada target Tetapi rasa cinta target kepada kita Kenapa harus rasa cinta target Oke teman-teman sebelum saya bahas lebih jauh tentang hal ini Untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe Jangan lupa nyalakan loncengnya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 Bagaimana cara kita membuat pesan cinta di dalam telepati Teman-teman Kenapa sih di saat kita ingin membuat seseorang jatuh cinta pada kita Kenapa yang kita bayangkan itu perilaku dia yang mencintai kita Bukan rasa cinta kita yang kita gambarkan bukan Tetapi rasa cinta dia kepada kita yang harus kita gambarkan Di saat kita melakukan telepati Kenapa harus terbalik Karena begini teman-teman di dalam telepati, apa yang kita bayangkan Apa yang kita gambarkan di pikiran kita Itulah yang akan target rasakan Kalau teman-teman membayangkan target mencintai teman-teman Maka target akan merasakan itu Yang dia rasakan adalah dia mencintai teman-teman Dia akan merasakan itu Berbeda kalau teman-teman membayangkan Teman-temanlah yang mencintai target. Pesan itu akan sampai ke target dan target akan merasakan itu. Dia akan tahu, sekedar tahu kalau teman-teman suka sama dia. Dan itu belum tentu dia memiliki perasaan yang sama. Jadi usahakan teman-teman bayangkan targetlah yang mencintai teman-teman. Karena apa yang teman-teman bayangkan, apa yang teman-teman pikirkan, itulah yang akan target rasakan dan teman-teman juga harus tahu tentang pesan yang teman-teman sampaikan melalui telepati target akan menganggap itu sebagai keinginan dari dirinya sendiri target akan menganggap itu sebagai sebuah rasa yang dia inginkan sendiri dari lubuk hatinya lalu bagaimana cara kita membuat pesan cinta di dalam telepati teman-teman di dalam telepati pesan cinta itu bermacam-macam banyak hal yang bisa kita jadikan sebagai pesan cinta karena kenapa ketika seseorang jatuh cinta bagaimana cara dia menunjukkan rasa cinta itu bagaimana perilakunya apa saja kata-katanya yang sering dia ucapkan ketika dia sedang jatuh cinta perilaku-perilaku inilah yang akan kita gambarkan menjadi pesan cinta contohnya seperti begini teman-teman Contoh, kita bisa membuat seseorang jatuh cinta dengan cara kita bayangkan tentang orang itu sedang gombalin kita. Ini kan bicara perilaku yang seseorang ketika jatuh cinta, bagaimana dia gombalin, dia merayu. Kita bayangkan orang itu sedang gombalin kita, dia sedang uh, menatap kita sambil tersenyum dan mengatakan isi hatinya. Gambaran itu kita perjelas di pikiran kita. Itu merupakan pesan cinta. Perilaku itulah yang kita jadikan sebagai pesan, yang akan target rasakan. Teman-teman, dia gombalin kita, dia menatap kita, dia rayu kita, dia curi-curi pandang, dan lain sebagainya. Teman-teman, tetapi teman-teman, ketika teman-teman ingin membuat seseorang jatuh cinta. Teman-teman ingin menghadirkan rasa cinta di dalam diri seseorang Yang harus teman-teman perhatikan adalah Apa sih alasannya? Apa sih alasannya sehingga Orang itu harus mencintai kita? Kadang cinta butuh alasan Jadi teman-teman ketika kita bayangkan tentang pesan cinta Teman-teman usahakan sisipkan alasannya Karena kenapa? Seseorang jatuh cinta tanpa alasan Itu tidak akan bertahan Hal yang paling penting adalah alasannya Alasan kenapa dia harus mencintai kita Itu yang harus kita perhatikan Contoh Yang saya bayangkan Dia jatuh cinta sama saya uh, Dia gombalin saya Karena alasannya Baginya Saya selalu perhatian sama dia Karena alasannya saya selalu ada di saat dia sedang sendiri Alasannya karena saya selalu jujur dan setia Misalnya teman-teman Misalnya misalnya jujur, setia Kurang lebih seperti itu alasannya teman-teman Sehingga dia rasa cinta yang ada di dalam dirinya itu bisa bertahan Kurang lebih seperti itu Itulah contoh alasan di dalam pesan cinta teman-teman karena dengan alasan, cinta itu bisa bertahan. Teman-teman, selain alasan yang ada di dalam pesan cinta, teman-teman perlu memperhatikan pesan cinta itu sendiri. Seperti yang saya jelaskan di video-video sebelumnya tentang fokus di dalam telepati. Di video itu saya jelaskan tentang buatlah pesan yang menarik bagi pikiran kita. Buatlah pesan yang sedramatis mungkin. Buatlah pesan yang menyentuh perasaan teman-teman agar pikiran kita bisa terus bertahan pada pesan itu kita bisa fokus pada pesan itu ada dua contoh yang kurang lebih sama intinya tetapi saya coba gambarkan dengan cara yang berbeda ada sedikit gambaran yang berbeda ada sedikit cerita yang berbeda kira-kira cerita mana yang menarik bagi saya dan bagi teman-teman yang pertama saya gambarkan di pikiran saya tentang target target yang dimana diam-diam suka sama saya dia suka sama saya, dia selalu menatap saya secara diam-diam dia selalu uh, menatap saya, melihat saya dan hal itu dia curhat kepada temannya gambaran itu dia menatap saya dan uh, dia curhat dengan temannya tentang rasa suka dia kepada saya dan dia tidak ingin katakan secara langsung karena mungkin dia malu, malu-malu orangnya dia curhat pada temannya dan temannya Sampaikan ke saya tentang dia yang telah jatuh cinta sama saya Itu gambaran yang pertama Itu contoh pesan yang pertama Sekarang yang kedua Contoh pesan yang kedua Kurang lebih sama Intinya sama teman-teman Yaitu saya membayangkan Gambarkan di pikiran saya ada seorang cewek Yang diam-diam suka sama saya Dia suka sama saya tanpa sadar, dia selalu memperhatikan saya semua kebiasaan saya dia selalu perhatikan dan dia tulis di sebuah buku yang dia punya sebuah buku kecil yang dia punya sampai dia sempat uh, buat sebuah akun media sosial yang palsu untuk berkomunikasi dengan saya dan di saat komunikasi, chattingan gitu dia menanyakan sesuatu tentang Tipe cewek yang saya suka seperti apa Dia tanya Kira-kira tipe cewek yang saya suka seperti apa Wanita yang saya suka seperti apa Dan dia lakukan hal itu Yang saya katakan di chattingan itu Kan saya nggak tahu Seolah-olah saya nggak tahu Dia lakukan itu Tunjukkan kepada saya tentang Tipe wanita yang saya suka seperti apa Dan hal itu dia curhat kepada temannya curhat kepada temannya tentang yang dia lakukan semua itu karena dia sangat suka sama saya dan dia tidak berani ngomong secara langsung dengan saya hanya menggunakan akun palsu seperti itu dan satu waktu temannya datang ke saya dan mengungkap semua yang dia lakukan kepada saya dua pesan ini sebenarnya teman-teman dua pesan ini sama intinya cewek yang dia suka selalu memperhatikan saya tetapi teman-teman kalau teman-teman lihat kira-kira yang bagus yang uh, enak digambarkan enak dipikirkan pikiran kita bisa bertahan itu menurut saya sih yang kedua contoh yang kedua itu yang dia sampai buat akun palsu tulis semua kebiasaan saya kurang lebih seperti itu jadi teman-teman usahakan buat pesan juga kurang lebih seperti itu Pesan cinta atau pesan apapun Usahakan teman-teman cari yang pas, yang menarik Yang ceritanya bisa lebih jelas lagi Kurang lebih seperti begitu Dan gambarkan di pikiran teman-teman di saat melakukan telepati Dan selanjutnya teman-teman Selanjutnya Buatlah pesan cinta sejelas mungkin Teman-teman pesan yang kita sampaikan melalui telepati itu harus jelas Begitu juga dengan pesan cinta Buatlah pesan cinta yang sangat jelas Apa yang ingin kita sampaikan harus dapat dimengerti oleh alam bawah sadar target Jangan kita bayangkan pesan itu yang tujuannya sama namun tidak tersusun rapi teman-teman Ketika kita ingin tujuannya sama tapi tidak tersusun rapi contoh ketika kita bayangkan saya sama dia di sama target di satu tempat tiba-tiba langsung saya pindah ke sama target di satu mobil atau di gunung atau di apa usahakan pesan itu tersusun rapi alur ceritanya jelas karena kenapa alam bawah sadar kita cenderung merespon sesuatu yang jelas sesuatu yang mengesankan sesuatu yang mengerikan bahkan teman-teman jadi alam bawah sadar kita itu Cenderung merespon hal itu, yang jelas menyenangkan dan mengerikan, atau menakutkan. Contoh: baginda, teman-teman. Contoh: alam bawah sadar kita terkadang merespon kenangan-kenangan yang indah dan pahit. Teman-teman, coba ingat-ingat pasti yang gak ingat, hanya sesuatu yang indah. Kalau yang gak indah itu kadang agak samar-samar. Tetapi kalau yang indah yang, atau yang pahit itu kadang begitu jelas teman-teman. Jadi teman-teman, buatlah pesan yang dimana pesan itu jelas dapat dimengerti teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Agar alam bawah sadar penerima juga memahami itu. Kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, saya yakin teman-teman paham, teman-teman mengerti. Dan teman-teman bisa membuat pesan cinta di dalam telepati. Yang pertama, teman-teman harus uh, bayangkan, usahakan, bayangkan terbalik. Memikirkan, menggambarkan terbalik. Dia yang mencintai Anda. Dia yang mencintai teman-teman. Yang kedua, buatlah alasan kenapa orang itu harus mencintai Anda. Sisihkan alasan di dalam pesan itu. Yang ketiga, buat pesan itu. Semenarik mungkin bagi pikiran Anda, agar Anda bisa fokus pada pesan itu. Dan yang keempat, Buat pesan itu sejelas mungkin agar target bisa memahami apa yang Anda sampaikan. Kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, uh, sampai di sini videonya. Di video berikutnya saya akan bahas tentang waktu yang tepat untuk kita melakukan telepati. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari saya, al Masih.